Satu ketuk air susu mamai Bikin beda sampai besar bagini Masih kecil incing berat Di pangku mama Menangis panggung Engkau selalu mama, tunggu dek tangan mama, sapu-sapu tiga kepala marangis parade, neng bawang. jaga mama ungang yang satu tetes air susu mama bedanya Tetes air susu mama bikin. Bik, bik. Engkau, sarap mama betai Jangan Tangan mama satu-satu tiga pala Malang isparirin deng baba ti mama salah, sehingga Sang yang satu tetes air susu, Mama. Beta hidup di puluh tahun, Mama. satu tetes air susu mama bikin beta jadi orang mama biar ingka engkau bayamu suwe mama tetap beta Betah hidup di puluh tahun mama Mana bisa betah lupanya Mana bisa betah menangkali Satu tetes air susu mama the fool